kawan kau tinggal kita pernah lalui bersama masa-masa terindah lupakan waktu yang Kita pernah berjalan bersama Bercanda tertawa lamanya kesedihanku memuncak saat mengiringimu mengiringi langkahmu ke tempat Teringat saat kita pernah berjalan bersama Bercanda tertawa Habiskan waktu yang tak terakhir mengiringi